Hai guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini, Loren akan membuat tutorial. Ya, gak tahu ini masnya Nanti minta dipotong kayak gimana. Nanti coba Loren uh, penuhi apa yang dia inginkan. Sekalian ini, Loren bikin tutorial. Ya, nah, gak tahu tadi, tidak tahu potong undercut, apa mandarin, apa, hopcut, atau hokat, cut, atau toplock, nggak tahu lihat aja nanti. Oke guys, saksikan sampai selesai ya proses pembuatan tutorial ala Loren Cinar Barber, pakai penutup ya guys. Ini tadi sudah dilakukan ngobrol-ngobrol sama stylistnya guys. Uh, baiknya dipotong kayak gimana Atau maunya potong kayak gimana Dan dapet Tadi stylist minta dipotong kayak rambut drop Oke okay. Loren akan potong kayak rambut drop ya Membentukkan gradasi, Haruskan sampai habis ya, guys. Terus naik ke atas hampir selesai pemotongan bagian sebelah kiri. Oke, okay. di bagian kanan, haluskan gradasi bawah bagian kanan, nol ya guys bagian bawah ayun terus sampai tidak terlihat garis tentukan bagian belakang guys langsung pembentukan gradasi pakai VAS nomor 2 dulu ya guys oh salah pakai VAS nomor satu. Tadi pengambilan pertama pakai VAS nomor 2 yang bagian belakang ayun terus Sampai halus Terbentuk Gradasi Yang diinginkan Pembentukan gradasi Bagian awal Atau bagian tengah Hampir selesai Untuk selanjutnya Pembentukan gradasi bagian bawah Ya guys kita hmm. menggunakan fast. Nah. Men. Oke, okay, sudah terlihat halus ya guys, gradasinya. Dari bawah dari bawah ditarik ke atas sampai terhenti di bagian atas siap terus oke pembentukan bagian atas Jadi kita cek Hasil akhirnya gaya Bayaran mitroket Yang diminta Si pelanggan Oke okay. Keren guys Oke, sudah selesai guys. Nanti mari kita lihat hasilnya potong bayar rambut droga yang diinginkan si pelanggan. Ngobrol-ngobrol ini tadi kelupaan. Ada yang belum ditanyakan sama si pelanggan ini tadi. loren motong sama mas siapa. Mas siapa? Mas Jamal. Jamal. Jamal, Jamal tim akmal ya. Hmm. Keren, nama yang keren banget ini guys, Jamaludin Akmal. Kita saksikan dari dekat ya guys. Coba Loren ambil sisir sebentar. Oke okay guys, orang sudah selesai habis memotong gaya rambut droplet. Gimana Mas Jamal dengan hasilnya gaya rambut droplet yang Mas Jamal inginkan ini? Sangat puas. Sangat puas sekali. Coba lihat Mas dari samping sini. Oke, okay, sebelah sini. Oke, okay. puas Mas ya. Wah sekali, oke okay. eh uh, ini tadi setelah dilakukan proses pemajamannya oh, oleh Loren, pelan sekali karena posisi kepalanya agak naik ke atas ya, bodinya biasanya kalau drop fat itu agak, tur, agak turun dikit, tapi ini dinaikin dikit sama Loren, tapi terlihat lebih oke. Okay. Mas Jamalnya sudah puas, mudah-mudahan para subscribernya, para penontonnya Loren semua juga puas atas hasilnya Barangkali ada yang mau potong gaya rambut drovet silahkan hadir di Barbernya Loren ya Tepatnya di Mojokerto Bangsal okay? Sukses untuk anda semua, para support dan subscribernya Loren Jinar Barber, sukses untuk anda semua, good luck